Dan kabar baik serta kabar bahagia seputar idola kesayangan kita dengan cara Klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar terupdate seputar Leslar tentunya Untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini ya sebuah kabar spesial dari Indosiar. Indosiar mengunggah sebuah postingan foto Kakarski Pilar dan Dedes Lesti Kejora dan di sini banyak sekali ya komentar-komentar dari para artis. Sebelumnya perhatikan dan simak kalimat lipat yang dituliskan. Ternyata nggak hanya Indosiar mania dan Lesla lovers loh, tapi kerabat artis pun. Banyak yang bahagia atas kehadiran BBL Tungguin BBL yang nanti tanggal 8 hanya di Indosiar pastinya Kita lihat persahabat yang pertama komentar dari para artis sahabat-sahabat terdekat Leslar Ada Teh Ocha yang berkomentar Ya Allah, Alhamdulillah, kakak dede selamat, aku sah jadi uak Kata Teh Ocha bersahabat ya ada juga Citra Ciki mengatakan Alhamdulillah. Berikutnya ada Audi Marisa. Congrats Bilar dan Lesti Kejora sehat-sehat ibu dan babynya. Speedy recovery ya dek. Semangat jadi bapak dan ibu. Wow. Ada juga komentar dari Mama Iis Dahlia. Selamat karis Rizky Bilar Dan di dalam Siti Jura Mama Iang, kalau kalian Udah di rumah aja ya, sehat-sehat Dubai dan bundanya Ya, tuh itu kalimat komentar Yang diberikan dari Bunda atau Mama Iis Dahlia, berikutnya Ada Tio Wisnu, persahabat ya Ikut berkomentar juga Masya Allah, selamat bro Barakallah, kita lihat juga Ada Dunia Manji Mengatakan selamat ada indra bekti juga ya ya yang ikut turut berkomentar Selamat ya Rizky Bilar dan Dedek Lesti Kejora Semoga anaknya menjadi anak yang sehat dan akan selalu berbakti kepada orang tua Amin Ada juga Koko Ruben Ruben also meneruskan sebuah kalimat komentar Selamat ya Les Larku, Rizky Bilar dan Lesti Kejora Wow, ini luar biasa banget, bersahabat ya, teman-teman. Artis kerabat dari Leslar turut ikut mengucapkan selamat berbahagia atas lahirnya BBL. Hingga di postingan ini, banyak tanggapan komentar yang diberikan juga, salah satunya dari Indra Bekti juga yang ikut berkomentar. Insya Allah ada aku juga. Wow, Indra Bekti mengatakan, "Insya Allah ada." Indra Bagdi juga di acara tersebut. Makin gak sabar, persahabat ya menantikan kehadiran Baby L di tanggal 8, tepatnya hari Sabtu malam Minggu. Kita disuguhkan vitamin bahagia. Ke kabar berikutnya, ada sebuah spesial juga kita dapatkan. Ini ada momen-momen foto -momen shoot, persahabat ya. Ini luar biasa banget ya, bagus-bagus nih fotonya, masya Allah. Wow, si cantik dan si ganteng mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Dan selalu dalam perlindungan Di postingan ini juga bersahabat, ya tentu respon yang sangat luar biasa diberikan Dari akun nananskornikanskordelapa 83 mengatakan Masya Allah, Dede cantik banget Tuh, tentunya Dede cantik banget ya, memang luar biasa Aura-aura dari kesayangan kita Ini mudah-mudahan selalu diberikan Kebahagiaan Ke kabar berikutnya Ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan bersama ya ini wow banget ya Walaupun tentunya Di persawahan Terlihat sangat elegan Dan sangat mewah Ini sih luar biasa banget Persahabat ya. memang Tentunya idola kesayangan kita Selalu membanggakan Postingan ini direpost kembali oleh akun Lesti Bilar Gallery Underscore. Ada kalimat caption yang dituliskan, mewah walaupun sawah katanya tuh. Hingga banyak tanggapan komentar yang diberikan, yakni dari akun Instagram, umu underscore Zahra24 mengatakan di kolom komentar, Masya Allah, baru lihat fotonya aja sudah ada aura-aura merinding. Penasaran banget sama lagunya, insya Allah trending, amin. Ini pentingnya, Tugas kita semua warga Konoha untuk selalu mentrendingkan lagu-lagu karya-karya dari Lesti Ada juga komentar lain diberikan dari akun Adelia.hana mengatakan di kolom komentar, kebayang ribetnya bau-bau piano ke tempat syuting benar-benar totalitas full penggarapan video klipnya. Memang luar biasa, terbukti banyak persahabatnya dari usaha saja sudah kelihatan. Mudah-mudahan lagu Lesti diminati oleh kalangan banyak orang, dan tentunya bisa trendy. Amin. Dan selanjutnya, juga ada gambar terbaru yang kita dapatkan. Perhatikan, wow, ada orang spesial banget ya! Tentunya ini scan di senja. Wow, luar biasa, ke tentunya kegigihan. Semangat dari Bunda Lesti dan Rizky Pilar untuk tentunya menghasilkan karya-karya sangat luar biasa Kita tunggu hasilnya, sudah selesai, tentunya kita wajib untuk mendukung yang terbaik Kita masih menunggu kabar baik dan kejutan bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik